Oke okay guys, ini AC-2 Freezer S, pengganti AC-1 Freezer S Biar lebih mantap dinginnya Tinggal colokin ke jackliting rokok Dimensinya lebih kecil Sekitar lebar 13 cm Tinggi 13, tinggi 13 cm Panjang sekitar 15 cm setengah bentuknya kan nah, ini ada udara berkakinya 4 nah, ini bagian dingin kalau pegang esing ini dingin sekali nah, itu berarti sudah oke okay. nah, ini buat kipas pembuangan dinginnya blower kipas blowernya untuk nyebarin dinginnya dari sini masuk ke sini nah, ini sirkulasi pembuangan panas dimensinya oke okay. bahan sudah anti rayap PVC bot anti air nah, kita tes ini kabel LC 1 meter panjangnya inginnya dua kali lipat dari satu freezer yang awal. Kita tes. Nah, tandanya nyala. Kita colokin ke jack mobil DC 12 volt sampai 12. Sampai 15 volt. Nah kalau udah nyala begini Tinggal pegang ini evaporator dinginnya Kalau udah terasa dingin es sekali Dalam 15 menit Berarti sudah oke okay. Tinggal buang dinginnya On kan kipasnya Nah gitu kan ya Tinggal buang dinginnya nih depan Ini sudah ada lampu LED terbaru dua freezer es tanpa perawatan tinggal pakai tinggal colok lebih kecil anginnya lumayan buat dinginnya buat perorangan lumayan lah bedengitung pakai kipas blower gede bisa ngurangin suhu panas dua freezer es tapi dinginnya untuk perorangan ya kan ya di sini terasa dingin sekali Dapati di S dipegang Oke okay. Terbaru 2 freezer S Buat di mobil Kelas Murah, meriah Harganya 750 nggak pakai, sama perawatan e, Coblok nggak pakai jack lifting, nggak pakai soket, jadi saya main tempel doang. Opo. Oke. Oke. Tanpa perawatan. Nah, di sini udah terasa